Nah sore ini Saya akan membersamai Perjalanan uh, Para CGP Yang hebat-hebat Yang keren-keren ini dari Karanganyar dan Magelang Untuk uh, berdiskusi Tentang modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional Bapak Ibu gimana perasaannya Setelah belajar modul 2.2 Kesannya apa nih Senang Bu Dapat pemahaman baru Oke, okay. Saya <laughs> belajar membaca ya itu muncul enggak ya, ya. Pesan senang ada pemahaman baru, ada lagi enggak oh, pesan yang muncul begitu baca modul, wah modulnya apa nih, Bapak -Ibu. Saya mau izin untuk uh, saya screen dulu ya Bapak Ibu. Uh, sudah terlihat bapak ibu screennya baru proses sudah. Sudah, sudah, bu sudah, ibu. sudah. sudah. sudah. Uh, modul dua ini tentang pembelajaran sosial emosional ya bapak ibu uh, tim pengembangnya uh, adalah uh, yang sekarang ini adalah ibu rusia video usia kita panggilnya dan e, sebelumnya itu ada banyak tapi kebetulan memang yang di situ dua ini saja ini agenda hari ini ya kemudian kita juga sampaikan. Nah, nah karena saya mau kenalan nih dengan Bapak Ibu, nah biar sangat nah, ya, ini kita diskusinya. Uh, Bapak Ibu tolong gambarkan dari Bapak Ibu, ya, dengan satu kata. Ya, ini analogi ya bisa ya, uh, misalnya uh, bisa berikan bisa berkumpul kembungan bisa, menggat, bisa, menggat, bisa menggat, alasan sikap mengapa nah, Bapak Ibu dilambarkan diri Bapak Ibu dengan benda atau atau yang tersebut oh iya ya boleh di ini 4, 12, 9, 9, ada yang bocor ya ya ini Ya, terima kasih Bapak selalu ini ya Selalu Aware ya, selalu sadar dengan Micropikku ya Oke, okay. oh, kancil Kamu cerdas, kata Pak Abdul Wahid <laughs> Kancil ya Ibu Sri, kelinci Ibu Sri kelinci juga enggak ya seperti saya kalau sama kalau kelinci Bu saya juga siunya kelinci binatang yang imut dan lincah serta menggemaskan Aduh Bu Sri ini mengemaskan jiwa nih berarti ya <tuh>, menginimum, menginimum. kemudian Pak Hafiz, Gajah selalu saling membantu Oke kan ditulis ya Bapak Ibu mungkin nanti saya akan panggil beberapa Bapak Ibu ya untuk uh, yes, yes. menjelaskan huh? jika dilihat dari hmm. api -api -api. Mawar. Ada Wah, Pohon kurma. ini ada rencana pohon kurma menarik nih pohon kurma semut semut itu bahagia dengan kebersamaan <laughs> oke okay. oh pohon kelapa karena semuanya berguna ada lagi ini kita punya 44 ya buna mawar eh <tuh>. ini Oke, okay. tadi yang pohon kurma saya ingin tahu, ya. Kenapa ya, Janet? Cerita memperkenalkan diri. Katanya, seperti pohon kurma ini, gimana maksudnya, Pak Janet? Mungkin untuk buka puasa, Bu. <laughs> Puasanya belum, ini udah mikir, Bu. Pak Abdullah lah. <laughs> ya, Pak Janet, <Jonathan, laughs> kenapa, Pak? pohon kurma, Pak? Bisa didengar, Pak. Dilihat ya, suara saya. Bisa, Pak. Oh, ya ya. ya. jelas Gak manusia tidak bisa lepaskan kebutuhan. Apabila saya pilih dan saya saya mau aman Dan saya mau balik, saya mau balik, ini, kalau saya mau balik, bulan ini, kalau saya mau balik, bulan ini, kalau saya mau balik, saya dan yang saya tahu pohon kurumah itu unik karena ada tiga perakaran hmm. yang ada yang berfungsi untuk mencari air mencari makanan dan untuk mencari udara jadi di harap bagi semua pohon terima kasih oh gitu aduh keren keren ternyata dalam ya pak filosofinya ya pak ya <guluh> oke okay. pak Jonathan Rifai oke okay. Bu Devi nih, eh uh, gelas maksudnya gimana nih Bu Devi? Gelas di mana? Cek. Ya, e, ibarat gelas itu kan sebagai wadah bahwa saya di sini memastikan diri bahwa saya sebagai wadah Yang dapat terwaktu atau orang banyak karena orang itu tidak bisa Tidak e, bisa hidup tanpa makan tapi tidak bisa hidup tanpa minum Nah gelas itu kan sebagai e, wadah untuk minum Nah itu kan bisa menjadi dahaga Bagi memang menghilangkan dahaga bagi orang lain Tetapi jika gelas e, itu Pecah. Nah itu juga perbahaya. Nah kalau kita itu juga salah langkah itu juga bisa mengakibat perih juga pada anak didik seperti itu, Bu. Oh iya. Terus hati-hati ya, Bu, dan sama Bu ya. Iya. menarik. Bapak Ibu terima kasih ya perkenalannya. Ini keren-keren sekali. Nah, yang barusan Bapak Ibu lakukan, yang barusan kita lakukan itu sebetulnya seberasa fungional loh Bapak Ibu Bapak Ibu masih ingat ada 5 KSE nah, nah oke, itu mana ya yang tadi kita lakukan itu pengelolaan diri eh. kesadaran diri kesadaran, kesadaran diri, diri. Ya, jadi kegiatan-kegiatan simple seperti itu juga sebetulnya Membangun kompetensi sosial emosional, loh, Bapak Ibu. Gitu ya, jadi kita jadi kenal diri kita. Kita mikir, kan, ya, Bapak Ibu berpikir dulu, ya, eh, saya itu apa ya, seperti apa ya? Tadi ada yang bilang kelinci karena ilmu memaksa gitu ya, ada yang bilang uang kurma dan lain-lain. Itu juga salah satu kegiatan untuk itu Saya izin kembali ke... PPT ya, okay. nah sore ini kita akan coba Perhatikan Mindfulness ya, Bapak Ibu kita sadari saat di sini dan saat sekarang, kita sama-sama tumbuhkan rasa ini tahu keterbukaan dan lebih Jadi, semoga kita bisa mempraktikkan ya bapak ibu mindfulness dalam sesi kita sore ini, sehingga kita hadir seutuhnya di sini, sekarang fokus ingin tahu, kita terbuka untuk ide baru, dan kita proses semua informasi itu dengan um, kebijaksanaan Bapak Ibu, modul ini capaian umumnya adalah untuk mengelola aspek sosial dan emosional dalam kita berperan sebagai sebagai pendidik Kemudian modul ini juga um, punya tujuan untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, di sekolah, dan di komunitas jadi bukan hanya uh, kita memahami teori kemudian kita praktekkan kepada anak-anak ketika kita menjadi guru ketika kita mengajar <tuh> tapi modul ini juga menyasar gitu ya, uh, punya target untuk guru sendiri sebagai seorang individu kompetensi sosial emosional kepada diri Bapak Ibu sendiri pada saat itu juga Bisa. kita bersamaan kita menerangkan apa yang kita tahu tentang KSM di kepada anak-anak kelas kita gitu ya. jadi uh, uniknya di situ Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional ini selain bermanfaat untuk anak-anak uh, tapi juga kepada kita sebagai hmm. individu secara khusus Bapak ibu uh, modul ini uh, melalui modul ini diharapkan para jnbn dapat memahami pembelajaran sosial dan emosional yang berdasarkan kerangka kerja SEL ya dari 5 KSE itu ada kesadaran diri ada manajemen diri, nah, ada kesadaran juga sosial, juga. keterampilan relasi, dan nah, pengambilan ya? keputusan nah, yang perkara. Kalau bukan perkara tanpa menghadirkan kamu, ujung-ujungnya kemungkinan intah juga seperti yang Kesadaran penuh atau ya? mindfulness Pada sebagai dasar di, di, pembelajaran ya? 5 KSE. Jadi 5 KSE ini dilengkapi ya, Bapak ya, Ibu, ya, dengan uh, manajemen. 5, di bawah lima oh, puluh juta Jadi, kita kan, juga nah, memahami strategi eh, melakukan layanan sosial emosional berbasis mindfulness atau berbasis kesadaran penuh sesuai dengan konteks masing-masing guru -masing ya e, intinya bapak ibu Intinya Bapak Ibu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran penuh yang dilandasi perhatian yang berkualitas keterbukaan, rasa ingin tahu, apresiasi, refleksi, keputbulian agar dapat mengelola kompetensi sosial dan emosional dirinya. Dan dapat menerapkan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional bagi murid di sekolah, sekolah, dan komunitasnya untuk terwujud kesejahteraan psikologis atau lebih. Well kata kuncinya di sini ada 5 KSM tersebut, ya Bapak Ibu. Uh, kemudian, plus "well-being". Apa itu "well-being"? Nanti kita akan membicarakan. Nah, uh, saya mau bertanya lagi ke Bapak Ibu sebelum kita masuk ke... Pembahasan berikutnya, Bapak Ibu tolong jelaskan arti kata bahagia, tapi tanpa menggunakan kata bahagia. Ya, Bapak Ibu uh, boleh tuliskan di kolom chat, kolom obrolan, kalau Bapak Ibu sudah menemukan arti kata bahagia, tapi nggak boleh pakai kata bahagia Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat lagi ya Bapak Ibu senang ketika menerima sesuatu yang baru sesuatu yang membuat tersenyum. nyaman senjata lahir batin tujuan yang diharapkan berhasil, bisa membantu orang, bersyukur Pak mendapat apa yang diinginkan jadi bahagia itu Rasa ringan tanpa beban atau Bu Devi Bahagia itu bebas dari kecusahan Bahagia itu nah, apa itu nggak boleh kata bahagia, <SILENCIO> bahagia Pak Kesadaran nyaman lahir dan batin ya, Udah saya nggak baca bahagianya deh Tidak sedih <SILENCIO> Bahagia itu tidak sedih Iya ya Tidak ada beban Pikiran yang nyaman Oke okay. Tertawa boleh yang lain-lain boleh bapak ibu yang terpikir oleh bapak ibu ceria lahir dan latin tanpa beban sederhana oh bahagia itu sederhana kata pasoleh ya senang karena bermanfaat oke okay. tercapai yang diinginkan oke okay. Sudah? Ada lagi? Bahagia itu kalau Bapak-Ibu itu ya simpel-simpel juga boleh. Kalau saya itu bahagia kalau saya makan sayur bayam bening. Makanan favorit saja. Itu saya bahagia Bapak-Ibu. Bahagia itu nyaman dan damai. Bahagia itu kalau tanggal 25 gajian bahagia itu minum kopi uh, favorit misalnya ya bahagia itu bisa lihat anak-anak sehat bahagia itu ya pulang kerja istri senyum gitu ya, abdulillah misalnya ya <guluh>, kalau bapak nih biasanya kalau pulang istrinya menyambut dengan senyuman itu kan bahagia ya pak ya bukan cemberut gitu yang langsung ngomel gitu ya bisa membantu orang lain, iya. senang karena bermanfaat. Terima kasih, Bapak Ibu, keren-keren nih, jawabannya Baik, saya kembali lagi ke slide. Eh, uh, kenapa sih kita bicara tentang arti bahagia di modul ini, gitu ya? Ya karena uh, kompetensi sosial emosional itu ujung-ujungnya ke situ, Bapak Ibu. Ujung-ujungnya bagaimana biar kita bahagia gitu ya well-being itu bagaimana kita sejahtera secara uh, psikologis. Nah uh, ini Daniel Goleman, yaitu menulis uh, buku Emotional Intelligence ya. Uh, Bapaknya, bapak ibu, uh, kalau out of control emotion itu katanya Make smart people stupid. Katanya. Jadi kalau kita ada dalam satu situasi yang emosi kita yang yang memimpin uh, uh, gitu ya, sehingga kita jadi tidak bisa berpikir dengan logis. Disitulah pentingnya kita bisa mengelola emosi, ya, sosial, emotional. Kenapa? Karena kalau kita tidak kelola dan kita menyerah pada bagaimana emosi itu uh, mendrive kita, maka otak kita menjadi tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa berpikir dengan tinjang. Kemudian, uh, dia juga bilang bahwa CEO's are hired for their intellect and business expertise, and fire for lack of emotional intelligence jadi para CEO itu mereka di-hire dipekerjakan karena kemampuan intelektual mereka dan kemampuan mereka dalam bisnis. tapi begitu mereka sudah bekerja banyak diantara mereka yang dipecat karena lack of emotional intelligence karena tidak memiliki kecerdasan emosional itu karena itu dan yang Gomez bilang bahwa uh, kompetensi sosial emosional emotional intelligence itu bukan sesuatu yang uh, diukur ketika seseorang sudah dewasa nah, ketika sudah kerja baru tuh wah wow, ini orang ini tidak punya kecerdasan emosi Baru di, di treatment ini, sesuatu yang harus disadari dan dikembangkan di develop secara sengaja sejak kecil. Di sekolah pun harus dirancang proses pembelajaran yang membatalkan kompetensi sosial dan emosional. Sehingga mereka akan kita akan secara seimbang. Mereka tidak hanya menjadi orang yang pintar secara akademik. Tapi uh, tidak pintar secara sosial, tidak pintar secara emosional, ya. Karena itu uh, di, di program pendidikan guru program ini kita masukkan uh, pembelajaran sosial. Dan untuk apa? Agar uh, para guru menyadari itu sangat penting buat siapa? Buat diri mereka sendiri sebagai seorang guru agar bisa mengelola emosinya dan bisa menjadi seorang guru yang Uh, baik, tentunya bisa memimpin anak-anak dan bisa mengiming anak-anak dalam mengelola sosial dan emosional. ya okay. ini adalah satu terobosan dari Kemendikbudristek yang patut kita hargai. Saya kira, uh, karena pembelajaran sosial emosional ini, kalau di luar negeri itu memang sudah lama, ya, sudah dikembangkan lama, tapi... Uh, di Indonesia mungkin belum terlalu banyak yang dengan sengaja betul-betul fokus ke situ pendidikan karakter ada ya betul dan itu juga bagian dari uh, berhubungan sangat erat dengan pembelajaran uh, sosial emosional kembali ke modul 1.1 ya Bapak Ibu tentang -p -p filosofi KHD di uh, salah satu bukunya KHD mengatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya ya jadi kita ini punya tugas berat Bapak Ibu ya selain kita oh, sehari-harinya menuntut kekuatan kodrat ya dengan pembelajaran diferensiasi ya dengan coaching, yang ini dengan coaching dengan disiplin positif. Tapi kita juga uh, harus menuntun mereka sebagai individu ya mengelola diri mereka secara individu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Biar apa biar selamat dan bahagia itu. Jadi, kita tidak bicara biar anak itu sukses secara materi, misalnya, ya. Uh, saja, gitu ya. Karena ketika kita bicara tentang tujuan hidup, ada seorang anak pengen uh, lulus, cepat-cepat, pengen kerja, pengen gaji besar, misalnya. Ketika seorang anak belum tahu gaji besar itu apa, ya. Uh, itu belum belum komplit, gitu ya. Tapi ketika dia sudah bisa menyampaikan, Oh saya mau bikin ini, bikin ini, bikin ini Kenapa? Agar saya bisa bermanfaat bagi sesama misalnya Saya mau bikin perusahaan yang bisa membantu orang banyak Misalnya ya Di situ ada uh, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Nah pembelajaran sosial emosional ini adalah salah satu alat Bapak Ibu Salah satu tool yang ada, yang sudah didesain, sudah dirancang, kita tinggal pakai, ya, risetnya sudah banyak untuk kita membantu anak-anak menuntun anak-anak agar mereka menjadi manusia uh, dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan Budi Kukerti tentunya sangat berhubungan ya, Bapak-Ibu, karena ikan budi pekerti atau karakter ini adalah pembelajaran man jiwa manusia secara holistik. Hasilnya adalah bersatunya budi, grafik dan perasaan kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau pekerti. Dan kebersihan budi adalah bersatunya cipta, rasa dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran halusnya rasa kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu... Modul ini secara konsep ada empat, ya. jadi ada uh, bagian A itu tentang pembelajaran sosial emosional, apa itu pembelajaran sosial emosional, kemudian mengapa, itu dibahas di situ. Kemudian yang B itu ada lima kompetensi sosial emosional. Bapak-Ibu sudah belajar di modul ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian C, ini bagaimana kita menerapkannya? Kita bisa menerapkannya secara eksplosif, diintegrasikan. ya D, ini tentang uh, mindfulness ya kesadaran penuh ya ini adalah perhatian yang disengaja pada saat ini berdasarkan rasa ingin tahu dan non untuk was untuk kompasian apa yang membuat uh, mindfulness ini penting? Bapak Ibu tentunya oh, di era yang sekarang kita hadapi era distorsi yang bermacam-macam terjadi sangat penting bagi kita untuk uh, memiliki sebuah strategi untuk bisa hadir gitu ya utuh dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Kenapa agar kita kembali ke dalam hati nurani kita menjadi diri kita yang yang utuh dan uh, bisa akhirnya juga uh, membimbing anak-anak kita. Nah, Bapak-Ibu, uh, pembelajaran sosial emosional itu kalau di modul ya juga dijelaskan uh, bahwa ini memang bukan sebuah uh, kegiatan, aktivitas, program yang bisa dilakukan sendirian. Ya. Tapi dia harus kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi, anak-anak orang dewasa nanti akan memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ya, jadi, ketika kita sudah tahu, oh, ada lima kait, eh, oh, sosial, pembelajaran sosial dan emosional itu ini begitu, kita akhirnya kemudian kita akan punya keterampilannya, bagaimana cara menerapkannya, dan akhirnya kita memiliki sikap yang positif. Ya, jadi uh, di sini ada KSA, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta, Juta. bagaimana pembelajaran itu uh, diterapkan di kelas ya, kemudian bagaimana uh, KSA ini diterapkan di sekolah <tuhankan> di home and community di rumah tentunya peran orang tua juga penting ya Bapak Ibu dan orang Students develop socially and emotionally at the same time. They are developing academically. Ignoring social and emotional development will have an adverse effect on academics. Social and emotional learning must be implemented in tennis generally. Jadi memang um, berdasarkan berbagai uh, penelitian Bapak Ibu saat kompetensi sosial dan emosional murid ini berkembang maka akademik mereka juga berkembang ya. karena itu bila kita mengabaikan perkembangan sosial dan emosional anak-anak kita maka akan berdampak buruk juga bagi perkembangan akademik mereka ya. oleh karena itu pembelajaran sosial, emosional ini harus diimplementasikan dengan sengaja dengan penuh kesadaran betul-betul dirancang Bapak Ibu itu ya karena memang ini punya uh, efek yang langsung kepada uh, aspek yang lain, ya uh, aspek akademik hal ini. Nah, uh, di sini ada bagannya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat pembelajaran sosial emosional di sini, uh, ketika dia meningkat, ya pembelajaran kompetensi uh, pembelajaran 5 KSA ini, maka akan ada peningkatan perilaku positif. <tuh> lingkungan belajar yang suportif disiplin yang positif itu akan mengurangi perilaku negatif peningkatan sikap pada diri sendiri respect dan toleran terhadap orang lain dan lewat sekolah juga mengurangi tingkat stres dan meningkatkan performa akademik siswa Ya, ini diambil dari Castle langsung tujuannya uh, uh, apa sebetulnya Uh, dari KSE yang tadi sudah saya sampaikan tentunya kita ingin uh, bisa mengelola emosi, ya kesadaran diri kita bisa menetapkan dan mencapai tujuan positif pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain secara sosial kemudian kita membangun dan mempertahankan hubungan yang positif ya ada keterampilan relasi di situ dan membuat keputusan yang bertanggung jawab Ini ada lima kompetensi sosial emosional Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa baca di modul Tapi secara umum memang semuanya ini penting ya Semuanya saling mendukung Ya, Ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial Keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Daniel Goleman juga menyampaikan bahwa because it is such an essential element of helping children better manage their inner world and enhanced uh, learning, training in attention seems an obvious next step for SEL. Jadi, tindak lanjut paling nyata dari uh, pembelajaran sosial emosional PSE adalah membantu kita menguatkan apa yang ada dalam diri mereka dan meningkatkan pembelajaran dengan melatih perhatian. Ya, jadi uh, sama dengan uh, modul yang lain, secara uh, mendasar kita uh, mengeluarkan potensi anak Kita melihat apa yang sudah ada dalam diri anak ya, Jadi uh, kita ajari anak-anak untuk bisa menyadari diri mereka, mengelola diri mereka Kesadaran uh, penuh atau mindfulness ini uh, kita tambahkan ke KSE ya, Karena memang uh, tadi ya kita ingin anak-anak uh, kita memiliki kesadaran penuh Yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang ini Dilandasi rasa ingin tahu dan mulas asik Secara saintifik ini juga memperkuat hubungan sel-sel saraf neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran dan uh, mindfulness ini uh, kalau dilatih dan ditumbuhkan secara sehari-hari uh, ada berkorelasi dengan tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan jadi kalau anak-anak terbiasa mempraktikkan mindfulness, Bapak Ibu, mereka akan lebih fokus Betul ya, ada di sini sadar kerius pelas asih itu ya jadi bukan yang ada di sini tapi pikirannya kemana-mana kemudian gelisah oh, oh, nervous seperti itu ya tapi uh, fokus damai ya kerius seperti itu nah bapak ibu kita akan berlatih ya bapak ibu uh, kita akan berlatih eh uh, mindful ya berkesadaran penuh ya. Yang akan kita lakukan adalah mindful listening, Bapak Ibu, mendengarkan dengan sadar. Nanti saya akan akan mainkan satu lagu, Bapak Ibu akan ada irama musik yang mengalun. Bapak-Ibu, silakan fokus pada bunyi dan suara yang terdengar. Lagunya kira-kira tiga menit saja, Bapak-Ibu. Uh, kita akan jeda sejenak dari apapun yang dikerjakan. Bapak-Ibu duduk dengan nyaman, tegak, tidak yang buku, ya. bahunya tetap rileks, kedua tangan dapat diletakkan di pangkuan atau di atas meja, pejamkan mata kalau Bapak-Ibu merasa nyaman atau cukup rileks dengan kelopak mata yang uh, tertutup. Bapak-Ibu dengarkan musik yang mengalun Kalau pikiran Bapak-Ibu ke sana kemari Perlahan kembalikan perhatian pada alunan musik Dan fokus pada perasaan yang muncul saat mendengarkan musik tersebut Ya, Bapak-Ibu sudah siap? Baik, siap. saya akan uh, play lagunya ya Bapak-Ibu ya Terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Bu Saya mau tanya Bapak Ibu Apakah ada perbedaan pada sensasi tubuh Perasaan dan pikiran Bapak Ibu Sebelum dan sesudah kegiatan mendengarkan dengan sadar ini Kalau ada Apa perbedaannya Bapak Ibu Yang terasa apa Bapak Ibu Tentas dengan, dengan kemusik tenang Pak Tri mau open mic silakan Pak Tri lebih rileks Pak Tri oh ibu ya ibu Tri silakan ibu Tri yang lain boleh tulis saja tidak apa-apa ya kita sambil mendengarkan Bu Tri silakan Bu Tri uh, terima kasih Ibu Andri atas waktu yang diberikan ke saya uh, musik itu kan bahasa tertinggi dan terhalus maka ketika mendengar musik, pasti seseorang akan terpengaruh oleh alunan nada-nadanya yang sangat abstrak sehingga ketika musik itu membawa kita ke nada-nada yang halus maka jiwa kita juga akan luruh di dalamnya sehingga kita akan lebih terhanyut terbawa oleh alunan tersebut mm. nah, itu yang kita dengarkan tadi ya seolah membawa kita untuk sejenak terdiam membayangkan negeri kita gitu jadi, mm. kalau dari pribadi saya sendiri tergantung sair yang dinyanyikan oleh sang vokalis ya, yeah, iya. Yeah kalau oh, badannya tadi kan terasa apa putri? sensasi tubuh agak rileks ibu rileks ya Mungkin yang di leher eh, <tis> yang tegung tanggupnya agak gitu kali ya Bu ya okay. iya <tis> <tis> yeah, iya yeah, yeah, yeah. lebih tenang lebih rileks lebih rileks lebih tenang damai Oke, okay. ada yang mau uh, cerita tentang mungkin ada kenangan yang muncul dari lagu, mendengarkan lagu itu tadi? Pikirannya mengembara kemana-mana, berkelana gitu? Ada? Boleh? Face hand kalau ada yang mau uh, cerita. Oke, okay. Pajonet menggugah nilai nasionalisme yang kadang terlupakan sensasi tubuh gemetar. Oh, ini Pajonet CGB yang siap bergerak ya kayaknya ini. Pak Sul Adli, boleh Pak? Silakan. Baik Bu Andre, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya mendengar lagu tadi yang dibawakan oleh Mbak Sanen adalah saya menjadi teringat ketika sejak tahun 2008 eh sejak tahun 2012 hingga sekarang udah merantau ke mana-mana termasuk merantau ke luar negeri meng, apa namanya mengajak mengajar anak-anak negeri yang terjebak di di perbatasan sana di luar negeri sana di perbeba, eh, di, di perkebunan kelapa sawit sebagai anak-anak hmm. PKI di sana Alhamdulillah dengan sering mendengarkan lagu-lagu seperti itu kita tetap mencintai negeri kita dimanapun berada apapun bentuknya apapun bobroknya negeri ini hmm. tetap kita cintai apapun <tuh> bentuknya. Jadi <tuh> intinya yang bisa saya, <tuh> kita dengarkan di sini adalah bahwa mindful listening bisa membuat kita bagaimana kita mendengarkan dengan penuh kesadaran dan perhatian mengharuskan kita memberi orang lain ruang untuk berbagi tanpa ada gangguan koreksi atau saran dan nasihat yang berlebihan. jadi dengan kesadaran yang ada kita akan menghilangkan penghakiman kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain terima kasih, ya, terima kasih, terima kasih. jadi ada memori-memori yang tertanggil begitu ya ketika memanya, betul, oh, betul. ini ya. nah kalau bapak ibu kira-kira mendengarkan lagu tadi tidak dengan menfo tidak dengan kesadaran penuh seperti tadi fokus konsentrasi gitu ya? Nah, bapak ibu mendengarkan bapak ibu lagi di pasar gitu atau lagi di mall atau lagi di motor misalnya ya ketika bapak ibu fokusnya kemana-mana gitu ya? tidak tidak hanya lagu tidak tidak berkesadaran penuh seperti tadi kira-kira efeknya sama atau berbeda ya bapak ibu ya tentunya berbeda ya karena uh, kesadaran penuhnya itu tidak ada di situ ya ada ada satu faktor yang penting ya uh, kembali ke slide bapak ibu di sini ada Uh, penjelasan tentang mindfulness itu, ya. Ini uh, mindfulness ya uh, apa kami kita sini akhirnya uh, konsep berdiri ya. Karena ketika kita main full atau kita akan uh, terbentuk, akan terdevelop, akan berkembang. Jadi apa sih Welwin itu? Welwin itu adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain Dan uh, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri Dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik Memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna Serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya jadi kalau seseorang kita bilang buildingnya bagus, buildingnya sudah uh, terbentuk gitu ya, maka dia punya sikap positif, pasti apa ke dirinya sendiri dan pada orang lain, tidak mudah julid, tidak mudah nyinyir, tidak mudah uh, apa ya Oh, menjelek-jelekan orang lain gitu ya, sikapnya positif gitu terhadap dirinya sendiri. Kalau misalnya gagal dia akan bangkit lagi gitu ya. Dia juga dapat bumbu-bumbu besar dalam waktu-waktunya sendiri. Jadi dia tidak tergantung dia, tidak bingung. Nanya dulu, nanya orang tua dulu misalnya. Anak-anak yang lebihnya bagus bagus, indakan dapat membuat keputusan dan mengatur dengan lakunya sendiri mereka juga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri menciptakan mengelola lingkungan dengan baik dan punya tujuan hidup mau so, apa hidupnya itu ya hidupnya juga jadi lebih bermakna dan terus berusaha eksplorasi dan mengembangkan diri kalau well sudah terbentuk, sudah tercipta bapak ibu maka Kemungkinannya lebih tinggi untuk kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, ya. Jadi kalau sikapnya positif, ya, kepada diri sendiri dan semua yang ada di world well ini ada, maka lebih sehat, gitu, ya. Dari secara fisik maupun mental. Jadi mereka juga orang-orang yang tangguh, ya, resilient dalam menghadapi stres dan uh, terlibat dalam perilaku sosial yang perlu bertanggung jawab dan akhirnya juga prestasi akademik yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, pembelajaran sosial emosional yang kita tawarkan di modul ini adalah yang berbasis kesadaran penuh atau berbasis mindfulness, ya. Jadi bukan hanya sekedar pembelajaran sosial emosional saja, tapi yang berbasis mindfulness, ya. Ada uh, tujuannya di sini paling atas yaitu well-being, kesejahteraan. Kemudian di sini ada 5 KSE-nya dan kesadaran penuh di sini menjadi basisnya, menjadi dasarnya. Nah, eh, bagaimana cara implementasinya sekarang? Tadi kita sudah belajar tentang eh, tujuannya, tentang apa itu eh, PSE, tapi sekarang kita tak bertanya. Kalau gitu saya sebagai guru bagaimana mengimplementasikan menerapkannya itu ya bisa diajarkan secara uh, spesifik dan eksplisit jadi jelas ya definisi seperti itu untuk um, pengetahuan mereka tapi memang harus ada uh, prakteknya Bapak Ibu ya karena perlu diintegrasikan kemudian. Uh, kita juga harus mempengaruhi pola pikir anak tentang persepsi diri orang lain dan lingkungan Dan akhirnya kita perlu mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid ya. Ini ada beberapa contoh Bapak-Ibu Di sini uh, di modul juga sudah ada ya. uh, Ini sebetulnya tool ya Bapak-Ibu ya oh, Jadi kalau bicara tentang KSE yang pertama yaitu kesadaran diri Selain emosi, apa saja yang ada? Ada yang lainnya, tapi di sini kita fokusnya di pengenalan emosi, sehingga ketika uh, kita ingin anak-anak lebih sadar terhadap uh, diri mereka sendiri, salah satu caranya adalah mereka mengenali emosinya. Selain itu, apa bisa mengenal kekuatannya, minatnya, uh, dan lain-lain? Ya, pengenalan emosi itu. Uh, hanya salah satu cara untuk mengembangkan KSE, kesadaran diri. Pengelolaan diri ini salah satunya juga melalui teknik stop Bapak Ibu, nanti kalau kita ada waktu kita bisa uh, praktekkan ya, intinya disitu kita ada, uh, kalau kita dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan ya, uh, kita panik misalnya, Uh, kita ingin kita kelola emosi kita kita stop dulu kita ambil nafas kita kenali oh saya sedang menangit gitu. saya biar bisa terdapat uh, saya harus uh, jeda dulu gitu. kemudian kesadaran sosial uh, empati bagaimana kita melakukan empati kemudian ada keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang pertama Ada enam emosi dasar, Bapak Ibu. Di sini ada uh, ada roda emosinya ya, roda emosi uh, pelacak ya. Saya nah, yakin cara bacanya. Uh, kemudian anak-anak ini penting ya untuk untuk me diajak mengenali emosi mereka. Emosi ini kan sebetulnya sesuatu yang netral ya Bapak Ibu. Tapi kalau di masyarakat kesannya itu yang kata emosi itu negatif ya, padahal emosi itu netral, bisa emosi uh, positif, bisa emosi negatif gitu ya, bisa gembira, bisa sedih, bisa terkejut takut dan lain-lain Nah uh, penting bagi anak-anak untuk mengenal, mengenali emosi itu saya sedang merasakan apa, dan tidak ada yang salah dan benar dengan emosi ini, yang penting adalah menerima, mengenali dan mengelola kemudian kemudian uh, Maksudnya, jadi mari kita menyadari pemicu emosi kita dengan pikiran terbuka dan rasa ingin tahu sehingga kita bisa tahu oh saya itu takutnya sama apa nih yang bisa bikin saya takut atau ya, apa mungkin ada trauma atau apa biasanya kan ada triggernya ya bapak ibu dan itu penting ya untuk kita mengenali apa yang membuat takut apa yang membuat marah apa yang membuat jijik apa yang membuat kaget ya apa yang membuat marah besar yang mungkin beda dengan apa yang membuat marah bapak ibu itu ya, dan itu uh, sangat personal karena itu yang penting kita mengenali emosi ya, kemudian manajemen diri ini teknik stop ya kita uh, waktunya sudah lebih 20 menit lagi kemudian uh, ya ini ini uh, Ketika kita melakukan teknik stop itu, ya Bapak Ibu, ini penting karena ketika kita mengambil jeda, maka saraf parasimpatik kita akan menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam fokus, nafas kita juga jadi terkontrol. Biasanya kalau kita marah atau aneh itu kan nafasnya jadi cepet ya. Nah dengan kita melakukan stop ini kita jadi mengontrol nafas kita mengurangi kecemasan tingkat dan mendukung kekuatan otak bagian atas atau korteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus konsentrasi dan kesadaran. Ya, kekuatan ini dapat dilatih dan dikembangkan dengan uh, neuroplastisiti. Jadi, uh, Bapak Ibu, ketika kita uh, dalam situasi emosional, pagi, panik, gitu ya, takut, khawatir, uh, ya. Uh, kita tidak mau yang mengambil uh, yang in charge ya yang yang adalah emosi ya atau amigdala di dalam uh, otak kita kita ingin yang uh, take charge adalah otak uh, bagian atas yaitu korteks frontal yang berhubungan dengan status, konsentrasi dan kesadaran Bapak Ibu sudah belajar tentang ini ya di modul 1.2 digital dua datang Luhur ya. <tuh> Di sini yang penting adalah kita menyadari itu dan teknik stop itu bisa mengalihkan Bapak Ibu ketika emosi yang menjadi pemimpin menjadi logika konsentrasi kesadaran kebijaksanaan Kemudian kesadaran sosial berempati ini sebenarnya ada ada kegiatannya, tapi saya waktu punya tidak cukup nanti kalau kita ada <tuh> waktu kita lakukannya bapak ibu kemudian yang keempat keterampilan berrelasi uh, kerjasama resolusi konflik uh, penting sekali bapak ibu untuk kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas, be clear in mind dan mendengarkan secara aktif nanti bapak ibu akan belajar lebih <tuh -tuh detail lagi di keterampilan ini <SILENCIO> uh, dihitung buat tiga ya, coaching ya bagaimana bapak, nanti bapak Ibu belajar mendengar dengan aktif dan uh, berbicara dengan tuntun uh, anak ya uh, penting juga Bapak Ibu uh, keterampilan untuk menyatakan sikap setuju dan tidak setuju dengan sikap saling menghargai dan juga keterampilan mengelola tugas dan peran dalam kelompok ya kalau kerja kelompok anak-anak di sekolah itu Um, ada kecenderungan ya Bapak Ibu kalau pembagiannya tidak jelas maka yang pintar gitu ya yang kerjain semuanya gitu atau mungkin anak yang rajin gitu ya anak yang um, disiplin seperti itu ada anak-anak yang kadang jadi uh, mengambil kesempatan ya karena itu di sini uh, kita sebagai guru juga uh, mesti bisa uh, membimbing anak ya dalam mengelola tugas dan peran dalam kelompok kemudian penting juga keterampilan menentukan indikator keberhasilan pencapaian tujuan bersama yang dipanui oleh semua orang ada yang namanya I message you message Bapak Ibu jadi uh, kita uh, encourage kita dorong Bapak Ibu untuk lebih banyak menggunakan I message ya sebagai cara untuk resolusi konflik. Jadi fokusnya ke uh, saya ya sebagai uh, untuk me mewakili perasaan penyampaian pesan daripada atau daripada menyerang, daripada uh, pikiran atau karakteristik lawan bicara. Jadi contohnya ya kalau di uh, Pak Eling ya kalau I message itu saya merasa khawatir jika harus merevisi, merevisi proposal ini waktu pelaksanaan acara sudah sangat dekat. Gitu. Jadi saya khawatir. Ya, kalau saya masih harus revisi nih proposal ini waktunya udah udah sedikit gitu ya kalau you message ya ketika misalnya Pak Erling ini diminta untuk revisi proposal oleh uh, kepala sekolah kalau you message dia akan bilang masukan ibu sangat mengkhawatirkan ya jadi masukan ibu nih jadi ibu kepala sekolahnya nih jadinya yang jadi fokus padahal mungkin uh, esensinya sama tapi ketika cara menyampaikannya oh Berbeda seperti itu, yang lawan bicara menjadi uh, berbeda ya yang dirasakan. Karena itu, eye message ini lebih kita uh, sarankan. Uh, kenapa? Karena nuansa emosinya lebih positif ya, tidak terasa memojokkan lawan bicara dan terbukti dapat membantu penyampai pesan membangun komunikasi yang lebih lanjut. Kemudian, yang kelima. Ada PUC, ini adalah uh, apa KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Walaupun nanti Bapak Ibu ketemu di modul 31 Cara pengambilan keputusan tapi itu lebih berbasis uh, etika ya Kalau ini lebih ke sehari-hari yang bisa kita uh, latih kepada anak-anak juga Bahwa uh, Ketika kita um, menghadapi situasi di mana kita harus ambil keputusan, maka kita bisa ambil beberapa langkah. Pertama, evaluasi masalah, alternatif solusinya apa, kita lihat konsekuensinya, negatif atau positif. Kemudian, kita lihat pilihan-pilihan apa yang ada untuk kita uh, pilih. Ya. Nah, ini... Uh, dan kita sampai ke integrasi kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru. Uh, kalau di dalam uh, RPP, bapak ibu, ya RPP, secara umum RPP itu kan terbagi menjadi tiga bagian ya, bapak ibu. Ada pembukaan, ada kegiatan inti dan penutup, ya. Kalau dalam KSE, ya, ketika kita ingin mengembangkan ASE dalam interaksi kita dengan anak-anak maka pembukaannya itu hangat bapak ibu pembukaannya itu uh, membuat anak nyaman gitu ya memancing anak untuk berpikir berinteraksi merasa aman nyaman untuk menyampaikan apa yang diharapkan gitu ya bukan misalnya saya ingat kalau dulu waktu saya masih sekolah ya uh, ada guru yang begitu masuk itu hobinya tuh ngasih kuis gitu ya tutup bukunya kita mau kuis uh, ada, ada pertanyaan ada tes misalnya gitu nah itu wah yang muncul akan langsung emosi negatif ya bapak ibu takut aduh saya belum belajar aduh nanti saya jelek gitu kita kalau di KSE ini ya pembukaan hangat itu kita dulu memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat, mendengarkan aktif, ya ada interaksi, rasa memiliki seperti itu. Jadi anak nyaman. Ya bukannya nggak boleh ngasih kuis, tapi uh, mungkin jangan sering-sering seperti itu ya Bapak Ibu sehingga emosinya jadi negatif nanti ketemu ketemu gurunya jadi bukannya senang tapi takut ya karena aku guru mau sekali ngasih tes kemudian kegiatan ini yang melibatkan murid ada diskusi akademik, setting kelasnya juga kooperatif, uh, project based learning, refleksi diri dan penilaian diri pemberian, pemberian suara dan pilihan pemberian suara dan pilihan nanti Bapak Ibu akan bahas di modul 3.3 program yang berdampak pada murid ada sebuah konsep yang namanya student agency bagaimana kita memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara ya untuk um, didengarkan oleh guru ada pilihan-pilihan ya pembelajaran diferensiasi juga termasuk di situ pembelajaran yang kss sekali karena di situ uh, ketika bapak ibu membuat diferensiasi uh, produk, proses, konten di situ ada pilihan gitu ya penutupan juga uh, jalan cuman ya sudah selesai anak-anak terima kasih sampai ketemu minggu depan. Ya itu garing ya Bapak Ibu Tentunya kita ingin Lebih uh, optimis ya Lebih positif Bapak Ibu bisa melakukan refleksi Apresiasi dan cara-cara yang positif Untuk membuat pembelajaran Nah biar lebih jelas Bapak Ibu Saya punya video nih Tentang uh, penerapan 5 KSE ini Di uh, Kelas yang tadi saya bilang Ini video yang Uh, adanya kita buat untuk angkatan 5 tapi karena sudah jadi sudah final, sudah masuk LMS angkatan 5 juga hari ini kita uh, mainkan juga untuk Bapak Ibu ya oke okay. saya akan mainkan video ini. Ibu Bapak Guru hebat Ingat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan, bertumbuhnya budi pekerti anak, dan dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Sebagai pendidik, kita adalah teladan dalam pembelajaran apapun di sekolah termasuk dalam pembelajaran Budi Pekerti. Kalau kita ingin mengajarkan empati pada murid kita, maka kita harus menunjukkan empati pada mereka. Artinya sebagai pendidik, kita menghidupi Budi Pekerti dalam keseharian kita di sekolah. Selain menjadi teladan, guru berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang dapat melatih dan menumbuhkan berbagai kompetensi sosial emosional melalui pembelajaran sepanjang hari di sekolah. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu untuk mengelola emosi, mampu menetapkan dan mencapai tujuan positif, mampu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dan mampu membuat keputusan yang didasari kepedulian dan tanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional akan berlangsung secara efektif apabila guru dan orang dewasa di sekolah menyadari secara penuh, mengelola, dan menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional dalam menjalankan peran dan tugas mereka di sekolah. Bagaimana cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di sekolah? Pertama, mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara spesifik dan eksplisit. Kedua, mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ketiga, menguatkan iklim kelas dan budaya sekolah. Marilah kita simak penerapan pembelajaran sosial dan emosional sepanjang hari di sekolah. pagi hari sebelum menyambut anak-anak masuk ke dalam kelas, penting bagi guru untuk menyiapkan diri agar dapat hadir sepenuhnya di tengah-tengah muridnya. Menyadari emosi adalah salah satu bentuk kompetensi kesadaran diri yang perlu dilatih dan ditumbuhkan. <tuh> guru dapat melakukan teknik STOP, Stop, take a breath, observe, and proceed untuk membangun kesadaran penuh yang didasari rasa ingin tahu dan kepedulian tentang situasi yang akan dihadapi sepanjang hari, misalnya secara rutin. Berikan waktu pada murid-murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka rasakan di pagi hari saat mereka tiba di sekolah. Bisa dengan cara menempelkan nama mereka di papan roda emosi di depan pintu kelas atau berbagi cerita dengan guru atau teman-teman. Untuk murid SMP atau SMA, guru dapat bertanya berbagi cerita tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang menarik minat mereka, misalnya hasil pertandingan sepak bola, ekskul, film seri yang sedang viral, atau lagu yang sedang hit. Momen singkat ini berguna bagi guru untuk memvalidasi perasaan dan pengalaman murid, membantu murid menyadari apa yang mereka rasakan, pikirkan, membangun koneksi antara guru dengan murid, murid dengan murid lainnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Dalam kompetensi ini, murid perlu dilatih untuk mengelola emosi dan fokus. Kegiatan awal rutin bertujuan memberikan kesempatan pada murid untuk berlatih mengenali emosi dirinya, mengambil jeda untuk membangun sikap terbuka agar tidak terbelenggu dengan emosi yang tidak nyaman. Di tengah-tengah pembelajaran atau transisi ke kegiatan pembelajaran berikutnya, murid biasanya mulai merasakan konsentrasi yang menurun dan kesulitan fokus. Guru sebaiknya mengambil jeda sejenak, mengajak murid untuk mengambil nafas panjang dalam beberapa kali, atau berhitung, atau mengambil jeda dengan mendengarkan musik, mendengarkan cerita, melakukan kegiatan terdengar otot, dan sebagainya. Kegiatan singkat ini dapat membantu melepaskan ketegangan, meredakan stres, dan membuat tubuh berada dalam fase istirahat dan siap menjelma. Contoh kompetensi kesedaran sosial yang sangat esensial, yaitu keterampilan berempati. Saat pembelajaran, guru dapat menyisikan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang orang lain. Misalnya menanyakan apa yang dirasakan pokok dalam sebuah cerita atau kejadian nyata yang terjadi di dalam kelas maupun sekolah. Apa yang kamu lakukan kita menjadi mus-mus akan Apa yang dirasakan tokoh-tokoh tersebut? Apa yang mungkin dilakukannya? Apa yang mungkin saya lakukan jika menjadi tokoh tersebut? Mengawal di dan menjaga itu sampai besar Berikan kesempatan pada murid untuk saling berbagi, misalnya pada teman di sebelahnya atau dalam kelompok kecil Dorong mereka untuk mendengarkan dengan seksama pendapat yang berbeda-beda. Dengan berbagi dan saling mendengarkan, murid menumbuhkan sikap empati dan menguatkan hubungan satu sama lain. Sehingga membangun komunitas yang erat di dalam kelas. keterampilan berempati membantu seseorang membangun hubungan yang hangat dan lebih positif dengan orang lain. Mengapa? Karena empati mengarahkan kita untuk mengurangi fokus hanya ke diri sendiri Melainkan juga belajar merespon orang lain dengan afeksi dan keinginan untuk memahami Kemampuan kerjasama dan resolusi konflik adalah dua hal yang dibutuhkan untuk membangun relasi yang positif Mari kita simak bagaimana guru dapat mengintegrasikan kemampuan kerjasama di dalam praktek mengajar di kelas. Cobalah amati, apakah guru menyampaikan pesan dengan jelas? Apakah guru mendengarkan secara aktif melalui kontak mata dan rasa ingin tahu dan kebaikan? Apakah guru menunjukkan maupun mengajarkan pada murid cara berdebat dengan sikap saling menghargai? Apakah tujuan utama guru bertanya untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang muridnya, bukan untuk menghakimi? Selain mengintegrasikan dalam praktek mengajar dan interaksi dengan murid, guru juga dapat membimbing murid untuk membangun kerjasama yang lebih efektif dengan murid lainnya. Pengelola pembagian tugas dan peran dalam kelompok secara lebih jelas membuat indikator keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Memberikan pemahaman pada murid-murid bahwa konflik adalah hal yang alami dan wajar dalam kelompok, mimpi mereka keterampilan mengelola konflik. Selalu utamakan pencapaian tujuan bersama yang sudah disepakati sebelumnya. Berikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dengan situasi yang dihadapi dengan I-message, Bukan dengan menunjuk orang lain atau U-message. Kok oh, kamu ngecewain kayak gini? Ingat gak jadi apa? Kan jenis-jenis pengibatin on time. Kamu kecewa loh, kamu ngecat lap-lap gitu. Berlatih mengelola konflik dengan baik akan memperbesar peluang kita memiliki relasi yang lebih positif dengan orang lain. Untuk melatih keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berikan pemahaman pada murid bahwa selalu ada pilihan dalam berbagai situasi. Keterampilan untuk memikirkan berbagai alternatif pilihan dan konsekuensi dari tiap pilihan tersebut. Berikut tiga langkah yang dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan 1. Merevaluasi situasi Apa yang aku harapkan? Apa kejadiannya? Apa penyebabnya? 2. Analisis alternatif pilihan Apa saja yang dapat saya lakukan? Apa saja pilihan-pilihan yang berbeda? 3. Mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan itu terhadap diri sendiri dan orang lain Lalu tanyakan pada diri, apakah saya mengetahui konsekuensi dari tiap-tiap pilihan, baik positif dan negatifnya. Lalu, apa yang akan saya pilih? Mengapa saya memilih itu? Apakah itu pilihan terbaik? Apakah saya siap menghadapi konsekuensinya? Terus, mana huh? sih yang lebih Menurut saya, menggantikan kuenya, Bu. Terus, Glory, ya Bu, nanti saya gantiin. Karena saya sudah menjatuhkan kuenya. Kamu beneran mau gantiin. Ya, Okay. Ya. Baik, karena Flori sudah mengganti kuenya, sekarang kalian pertama ya, melatih keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat dilakukan pada saat murid bermain bebas di halaman, diskusi akademik di kelas, refleksi pada akhir pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, kegiatan ekskul, menentukan pilihan studi dan karir, dan kegiatan lainnya. Murid-murid belajar tentang pentingnya mengenali berbagai pilihan berikut konsekuensinya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain sebelum mengambil sebuah keputusan. Dengan melatih kelima kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, empati, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, murid-murid dapat mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being dirinya maupun komunitasnya. Diharapkan mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bermanfaat bagi dirinya, orang lain, lingkungannya, hingga dunia. Bapak Ibu Guru hebat, pembelajaran sosial dan emosional memungkinkan sekolah menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menghadirkan keterbukaan, keterlibatan, koneksi, dan tujuan yang berpihak pada murid. Selamat menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Oke, okay. baik Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Sangat menginspirasi. <laughs> sudah lebih terbayang ya hidup di kelas. Nah, kalau uh, RPPnya Bapak Ibu, uh, ini ada beberapa contoh RPP sebetulnya RPP-nya itu um, bukan sebuah RPP yang betul-betul berbeda ya dari apa yang Bapak-Ibu sudah buat jadi Bapak-Ibu ketika membuat RPP tinggal masukkan saja beberapa komponen misalnya pembukaannya ada mungkin stop dulu gitu ya, ada um, ada interaksi yang positif dulu seperti itu ada permainan mungkin disesuaikan dengan kondisi Nah Bapak Ibu ini tinggal 10 menit waktunya Kita masih ada satu kegiatan Tapi sebelum kegiatan terakhir itu Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Kalau masih ada yang ingin ditanyakan tentang Pembelajaran sosial emosional ini Silakan. Ya nanti di share PPT dan Kalau videonya belum boleh di share ya Karena belum, loading. Ada yang mau tanya? Mungkin ada yang saya uh, tidak sempat membaca pertanyaan di LMS. Jadi uh, kalau ada pertanyaan di LMS yang belum terjawab dari paparan uh, spray ini, silakan. Ada yang mungkin masih bingung? Sudah jelas semua sepertinya ya, Bapak-Ibu? Sudah? siap implementasi ini tantangannya apa sih Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu mau me mengimplementasikan PSE ini menurut Bapak-Ibu yang terbayang tantangannya apa ada yang mau coba share kira-kira apa ya yang harus diantisipasi nih gitu semua ini ya, <SILENCIO> kalangannya dan kebetulan nih, udah udah ada. baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pasti lihat uh, KSE uh, RPP ya. Oh, ini ada dari Bu Endang. Persiapan dengan teknik KSE, persiapan apa nih maksudnya Bu Endang? persiapan mengajak atau apa? Oh. Persiapan yang Persiapan iya, persiapannya tentunya uh, secara konsep Bapak Ibu uh, sudah paham gitu ya uh, paham, kemudian yakin bahwa ini memang satu hal yang penting gitu ya, untuk kita sebagai seorang pendidik dalam membimbing anak-anak, menuntutkan kodrat mereka kita yakin dulu PSE ini penting KSE ini uh, apa ya, perannya itu besar gitu ya dalam, dalam membentuk anak untuk menjadi uh, pribadi yang nantinya akhirnya selamat dan bahagia. Uh, tantangannya Bu Eli, ketika menghadapi siswa yang sudah membawa masalah dari rumah, iya betul, itu selalu ya dimanapun akan ada tantangan seperti itu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan nih kalau siswanya ada masalah dari rumah? ya Kan salah satu ketika kita uh, di kelas, kita tentunya ingin anak-anak fokus -anak, gitu ya, anak-anak nyaman. Jadi yang bawa masalah dari rumah itu jangan lupa Bapak Ibu, bukan siswa saja, gurunya juga, ya enggak? Hmm. <laughs> Ibu-ibu yang misalnya berangkat terus anaknya di rumah nangis gitu, gak mau ditinggal gitu, atau bapak-bapak yang uh, misalnya lagi ada perbedaan pendapat dengan istri di rumah, berangkat tidak diberi senyum gitu ya oleh istrinya, masih kepikiran gitu ya, atau mungkin tanggalnya udah, udah, uh, apa, saldo di ATM misalnya sudah, tipis gitu. besok adalah hari uh, gajian misalnya hari ini ada kebutuhan finansial banyak macam-macam gitu ya macam-macam rumah misalnya uh, apa ada ada kerusakan misalnya bocor habis hujan misalnya ya berangkat sekolah istri ngomel-ngomel karena Oh uh, uh, belum sempat dibetulkan menunggu nanti akhir pekan misalnya ya itu kan masalah ya sama masalah uh, kita sebagai guru dari rumah bisa juga dibawa anak-anak juga bisa bawa dan itu wajar nah ketika sudah sampai di sekolah kan kita ingin uh, fokus kita ingin nyaman kita ingin positif perasaannya gitu ya bukan berarti masalah itu tidak diselesaikan ya kalau misalnya kita bisa bantu menyelesaikan kita bisa um, mungkin nanti bapak ibu belajar di dua tiga ada kunci gitu ya tapi, tidak semua anak juga cerita kan ya. Tidak semua anak cerita masalahnya kan ke bapak ibu. Nah, ketika bapak ibu sudah membawa, sudah ada di kelas, tugas kita lah untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar punya anak maksimal, gitu ya. Belajar kemudian nyaman ada di kelas kita, salah satunya dengan KSD. Oke, okay, uh, saya share stream lagi untuk bersama lagi. Kita lihat, share Saya share stream. Ini ada satu lagi topik terakhir, Bapak Ibu, sebelum kita tutup. Uh, nah, ini ini contoh RPP-nya. Bapak Ibu, sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa RPP ini uh, tidak tidak banyak perbedaannya. Ini contoh yang SMP misalnya, di sini, itu ya, ini RPP-nya. Nah, di sini uh, guru membuka pelajaran dengan kegiatan membuka rutin hangat gitu ya untuk membangun suasana positif nah ini ada kesadaran diri pengelolaan diri kemudian misalnya guru menerapkan teknik stop gitu ya itu juga menerapkan KSE misalnya guru membacakan cerita pendek yang humoris inspiratif guru memperdengarkan musik instrumental yang membangun ketenangan menulis jurnal Ya, Nah ini ada permainan, kesadaran diri dan lain-lain Yang lain-lain sih sama Bapak Ibu Tentunya berhubungan dengan uh, kompetensi yang ingin dicapai ya tujuan pembelajaran Tapi caranya itu diselipkan beberapa cara yang membuat anak menjadi uh, lebih merasa nyaman Berada kelas Bapak Ibu sehingga jadi mindful Sehingga jadi uh, lebih maksimal ya proses pembelajarannya Dan karakter mereka juga terbentuk pelajaran uh, bahasa, misalnya kayak tadi di uh, video Bapak Ibu bisa uh, memberi pertanyaan-pertanyaan yang mengembangkan empati nah kegiatan penutup ini Bapak Ibu uh, adalah menulis pesan apresiasi Bapak Ibu uh, saya mengundang Bapak Ibu untuk menulis pesan uh, gratitude note itu ya Pikirkan seseorang yang sudah berperan penting dalam hidup Bapak Ibunya hingga menjadi pendidik seperti hari ini, seperti saat ini. Mungkin juga orang yang berpera, berperan besar bagi diri Bapak Ibu dalam menjalani masa pandemi ini. Ya, Anda dapat menuliskan apa yang Anda syukuri dan apa yang Anda rasakan. Silakan Bapak Ibu, boleh di tulis di uh, catatan bapak ibu pikirkan seseorang yang berperan penting dalam hidup bapak ibu satu orang saja apa yang bapak ibu syukuri apa yang bapak ibu rasakan pada saat menulis pesan ini nanti saya akan beri kesempatan kepada bapak ibu yang berkenan untuk share Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, menit tapi hai, sampai hai, menit dia ya. lima menit hai, ya atau tiga menit nanti. hai, hai, hai, sudah selesai menulis gratitude note boleh mengisi refleksi modulnya di google.com bolehnya saya sudah ada bapak ibu yang mau sharing tentang thank you note nya, mau buat siapa? mau buat Orang yang ada di Zoom ini juga boleh, misalnya buat bapak sil, atau buat teman CBT, atau ada yang berkenan untuk sharing thank you, gratitude note-nya, atau masih sibuk menulis. Bu Dewi, Bu Dewi Yuliana boleh open mic, Bu Dewi. yang lain boleh ditulis di chat juga kalau berkenan Bu Eli suami yang siaga di saat saya anggaran anak-anak terkena COVID beliau sabar dalam perawat dan tugas-tugas saat itu hampir 3 minggu nah, sudah sembuh tapi sekarang ya Bu Eli ya Oke, okay. yang lain boleh di kopi di situ atau Bu Eli mau uh, open mic mau menyampaikan langsung bu membacakan silakan. Baik, ngelebihnya. ya. Mari kita uh, praktekkan apa yang kita tahu dari modul ini untuk membuat kita lebih bahagia. Demikian dari saya, Bapak Ibu terima kasih. Uh, mohon maaf kalau ada kekurangan. Uh, saya tutup uh, sesi kita sore ini. Terima kasih. Terbaik sekali lagi pada Bapak Ibu Fasil, uh, Ibu Sritweni, Pak Heru, Ibu Sriswartini dan Pak Iswanto. Semangat terus ya Bapak-bapak, Bapak Ibu Fasil, mempertamaikan para CGP sampai nanti terakhir sampai iya, cerinya CGP. Oke, terima kasih wabarakatuh. Selamat sore. Selamat malam. Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andri